mana set? Ya itulah Bang Orto ini ke Jadi apa mau pakai CCTV? itu Terus Apa ya? Ada banyak deh mobil baru. Hai ku itu berapa ya pokoknya banyak dah Not, uh, ada mobil di reward juga terus apalagi iya uh, paling bug ke fix udah gitu dong sih ada mobil limited ya? Uh, belum nah itu uh, paling ada truck, bus terus game pass baru nih game pass baru itu buat nge-unlock uh, mobil polisi sama ambulan terus uh, truk ada truk sama bus gitu itu itu non gamepass ya cuman harganya mahal okay. terus apa lagi untuk motor sama modif masih ini ya masih full game progress jadi bukan next update cuman ditunda ngerti nggak jadi keluarnya tuh bakal telat ngerti nggak jadi kan ini kan kita keluar yang Ya balik dululah lah, ada keluar lagi nih, kayak semacam di patch atau apa sih? Ya hmm. kita kembali dulu ya. Beneran ini beneran teleport. Ayang sih Chat kalau teleport gak bisa langsung ketemu. Oh, Keliatan. Oh aku udah oh. masuk. <laughs> teleport di Pelabuhan Surabaya Mantap, mantap, mantap Eh tadi dimana sharenya? Di.. ini tanya-tanya oh, di, di, di Advertisement Advertisement Oke, oke Habis kurestar VPLnya langsung bisa kurenti Semoga saja Ya yeah. <tuh> <tuh> Mana nih? Teleporti Teleporti Berapa mereka atas, uh, uh. hmm, itu ini. di sini. Nih oh, keren. Eh selain, selain, selain. Jalan. Oh, habis naik mobil dia, bos Oh iya kayaknya kita Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. masing Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Ini di Bali posisinya di mana sih? Di paling ujung. Paling ujung? Nah. Ntar kalau kita Oke, aku bisa masuk. Terus kalau sumatera ntar? Di paling ujung juga. Ini mapnya ya bisa dilihat Gimana dari gede gak? Ini rupanya. balinya doang udah gede sih balinya doang dari sini ya ada spawn doang nanti. Aku masih di dealer. Oke, okay, aku bring beli ya. mobil. Aku lagi beli Aku masih render. Tapi dia enggak. Kalau aku siapa namanya? aku lagi render. Oke, terus ini udah ya. Uh, uh. Oh ini high ya. nya ini interiornya Oh iya, <coughs> kelihatan, respon. ini interior ya. iya, interior ya. Oh iya, interior ya. Ya, Bangor. Eh, duh Udah udah Teleportasi. Kita di Bali sekarang. Di Bali? Mana? Naik mobil dulu, Aku dalam mobil. Oh, ini di Bali. Iya, Bang, naik mobil dulu, Naik, Eh. Ardien, Ardien udah naik belum? Mati itu ya, kakinya siapa tuh? Nah. <laughs> aku belum Nah. Udah, udah, udah. Oh, kita dibalik ah. Iya, ya. kita dibalik. Ye. Yeah. Kalau oh, Arfi langsung sulul. Kayak kalau naik langsung. Nih, kiri atau kanan dulu? Ah. Uh, oh, oh ikut supir. Kanan dulu, kanan dulu. Kanan, kanan. Kanan nih. Iya, yang baik, yang baik yang kanan. Kiri bau tai biasanya. <laughs> ini ikut kiri deh. Ini tergantung sopirnya nih. Sopirnya terlalu jalan. Nah, ini <laughs> tempat ekstrim pula. Ini kita uji, ini nih uji. Video. Ini kaya kaya kaya kaya kaya. Kaya. Aduh, ini. Ah. ini ini Ini pasti rusuh sih. Kalau malah ngikap, ya rusuh sih. Pasti rusu. <laughs> Sudah pasti rusuh. Iya, pasu. ini pasti rusuh. Uh, internetnya ini. tembok Cina. Nah, iya, iya, cek gua. Nggak, gua. Iya, tunggu, tunggu, Keberatan dosa. Ayo, ya, bisa, ini... Ya, bisa, bisa, ini, ini, bisa, kalau bisa. ini kok RP udah, ini aja udah rusuh semua, ya. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, mobil dan tak bisa bangun lagi ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, bisa kabarkan, <g Excelsior> <algan> yani, ya, okay, okay, kita, kita lebih, ini pakai yang lebih kuat yo, yo. Wow. mobil yang ini, sangat mantul, I love ini. Adi Putro, Di yeah, masih render masuk aja masuk, aku belum mobilnya, masuk aja masuknya, bisa bisa bisa kita langsung ke duduk sendiri, oke, oh main LPU. Ayo guys guys gas. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ku <laughs> kuat lu. <loh>. Bisa bisa <laughs> bisa bisa. Oke, <laughs> uh, ini bagus dia di BH. Sudah jalan-jalan. Ya ya ya ya. Nah, lu dah lu. Banyak slip Pak itu, Pak. BS yes, of. Oh. Yeah. oh, ini pasti tajaan kecil itu. Dia nggak kuat. Kalau tajam dia deh Yeah, itu ancang-ancang mundur-turun. Ancang-ancang aja. Nah, kan turunnya gimana ya ntar ya orang. Baik Oh, eh, bisa, yuk, yuk, bisa yuk. Okay. Bisa bisa yeah. bisa. Yeah. Lalo, lalo. Nah, Pasal. Pasal. Yeah, ini gua bisa-bisa tidur jam 3 nih, gara-gara <gir -gir -gir 60>. Hai, <tuh> bisa hai, bisa, bisa. kita ini towing bisa. towing ini towing towing hai, hai, rop hai, rop hai, hai, waduh Waduh hai, hai, hai, hai, hai, hai, benar-benar. hai, terbang hai, wow ada-ada <tuh> <tuh> <tuh> Lihatlah Ay parkir, Des, terus kes, terus, terus, terus, bisa-bisa bisa-bisa terus, tanah terus, terus, terus, tanah terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Oh, ya, tahu, Kang ya. parkir tuh, Kang, <laughs> ini, ini, ini, pas ini pas Kang parkir. Ini ini pakai FWD udah jeblos Ini pasti nih. Ah, sampai. Sampai. di bawah. Ada nah, ya, ya. Pakai face, ya. face reveal face reveal Mana? Oh, oh makan gitu. Pokoknya pakai itu pengaman apa di pada ya, ngapas, ]ya, pengaman alam. Pengaman alam. biasa banget. Wow. Gedungnya Lopoli gerayap mobile mobile. mobile. Oke. Okay. Pak aku step, Pak aku <laughs> <laughs> <An� house> ini, Oh. Ini ini, ini, ini kalau <laughs> lagi kita eh, apa apa? di mana, mana, mana, mana, Oh tersi. enggak ada, enggak ada. Gua bisa, bisa. Enggak. 3 buat oh, oh, kita buat bawah. oh. oh jenis, jenis. ini kita pariwisata nih, keliling Bali. Eh, kita study tour, Bali early access. Keliling Bali ketika early access. Aku ada dua. Aku ikut alat you lah. Jangan expander, eh, rajin. tahu eh, Ini agak challengenya naikin ya, nih, kalau jika dilihat miring. Ya, miring otaknya. Oh iya, ya kalau miring nih pak, miring otaknya. Oke, oke. Waduh, waduh. Waduh, bila car bending dan habisin waktu. Aku ikut dulu pak. Oke, naik ini. Jalan lebih enak berdi pada naik. Bus wow. kita menghabiskan waktu. Ini enggak kuat, enggak kuat. Cium aja enggak kuat anjir, enggak kuat. gimana mobil lain? Pakai obat kuat, oh, oh. kuat. Wow. kuat biar kuat. Wow, pakai matching biar kuat. Pakai ini enggak? Oke, oh. cendem. <tion> oh, jangan ketimpa lagi aku nanti masuk dalam tanah. Masa. <tion> oh, Ayo, ada. kalau parkir Gini, maju, maju, maju, maju, mundur. Mundur, mundur, mundur, mundur, kanan kanan kanan kanan kanan oh, ayo. Bisa, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, parkir aku pak mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, terus terus terus terus terus Terus ciao, oh. okay. terus terus terus ya, ya. terus yeah. yeah. terus terus yeah. terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus <laughs> terus terus terus oh, terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus Oke, okay, terus terus terus okay, terus terus terus terus terus terus terus terus mantap Mbak hey, Forto nah? <laughs> ada -ada. aku naik mobil kan bener gak salah naik di atasnya nyaman <laughs> gak ada gunung lho kembarkah itu? atau oh enggak? cuma eh. satu Burung Gunung Agung, Gunung Agung hehehe kembar lho ada dua loh. hehehe oh iya nah ini ada pura di sini. oke okay. pura pura pura hehehe hehehe buddha pak pura pura yang di laut kah? itu kura-kura Pura, pura ya turun-turun ini yeah, turun-turun kita masuk ke pura wah wow, ada kapurannya pak kok... mantul oh bisa gak breakdance wow. layar ku kebanyakan monyet <laughs> pak disini full monyet di layar ku bisa breakdance gimana kayaknya apa ini atap atap setengah jadi ini bisa setep juga kah wow wow wow wow wow <laughs> No no no no. no. <laughs> Bisa bikin benar. Oke. Kita lanjut. Di dalam ah, ada, ada ada apa? Enter, Bang. Oh. Ada kelekan nggak ini nanti? Ada. Eh, ini ngambang, Pak. Ah, ada apa? Ada apa? Ini emang ngambang ke sini. Hah, mana ngambang? Mana? Ini di paling ujung sini. Mana Aku masih di, di burong, Pak. <laughs> Inilah hmm. ada tempat ngambang satu. Iya, ini. Terbang ini. Gitu. Oh iya. Yeah. Kok kotak kartu emang dibuat gini? Oh. Wah, ada yang nyembah. Kok. Oh. Okay. Wah, wow. badanku Padanku ketinggian enggak nah, bisa kita... sentuh. <laughs> Di Bali kita bisa bikin semua ya tempatnya ya. Tempat lanjut, dugem, Mak. Dugem. Uh. waduh Siat, siat, aduh. lanjut perjalanan. Enggak. Ya. Chat, chat. Beliling enggak, ya. Huh? Oliwing, oh, wing. oh belum, cuman oh. juga udah update, kah? Belum, belum, belum baru. Oh belum, baru banget. Waw, uh, apa tuh? Wow. Apa tuh? Apa Apa tuh? 100 buat, 100, plus 100. E, oh, foto, -foto keran iya tuh bisa buat foto tuh iya e, karmi cari karmi online mesh ya mesh atau? cara, jago cara, A, -cara. PPKM, PPKM. Oh. E, tuh, itu mesh Lul mantul lulul itu mesh dinaikin dinaikin wow amazing bisa naik ke situ? bisa. Eh, bisa. Eh, Gak bisa itu, itu ya, nge ya. Pak, itu. Bisa. Gak bisa. Oh iya. Yuk, yuk. Yuk, kita, Pak. <laughs> ayo, ayo, lanjut. Mantul dari sini Pak aku tunggu. Yang jalan. Nih, ting ting ding ding ding lari lari oh, nah. pagi oke lari pagi okay. okay. di sini ya, itu kan siapa? di sini oh. ini, ya? Ya. <coughs> Wih, siapa itu oke okay, kita ke sini dulu kiri anjay Oke ini kita udah mulai ke Denpasar Itu apa mbak ndak? Eh mantul Itu, Itu bandara ke? Oh, gila ada bandara loh nah, yes. Ada bandara iya Alphamidi, Alphamidi. Waduh Alphamidinya kok gitu Emang gigit tuh, <tuh> ya, bang, gitu. Alphamidi ini, ini warung Aduh warung pecelili Wih <tuh> pecelili <tuh> <tuh> Yang selama ini ku cari pak Kiri kiri kiri Tulisannya pecelili jualannya ayam Nah, ini bandara, <laughs> di masih gitu nih. Nah, lupa ada, nih ntar kalau mau tes drag mobil drag race di sini, bisa nih. Oh, okay. Wow, okay. tapi tapi Ingolai. ini yang patungnya. Solo poli ya, Lop. Lopoli, Lop. Lopoli, Lop. Oh, ternyata fungsi bandara untuk track race. E, oh, oh, oh, oh, oh, ya tidak tidak, oke okay. ada apakah di sini eh itu kemana tuh? Udah ada apa-apa ada apa-apa weh drag drag ayo drag dulu kita drag ayo ayo ayo kita drag oh balap pak ini travel balap dulu travel balap travel balap ayo siap ya ini tayo pak 3 2 1 let's go eh colong stop we kenapa ya kenapa ya mom elas kok ngapa banget ketemu putih we kenapa ya kenapa? Oke okay, kita balik lagi balik <laughs> oke okay. aduh e waduh bancu nah di sini kita ada indomaret nih Indo Barat <laughs> <si> baru nih hehehe hehehe level ini funan nggak sih? Aku mau beli yang digasir Oh, gata. Kira, selamat hasil. datang di Indomaret, selamat berbelanja. Halo, no, Pak. Pak. Pak, ya, pak. ya, mau beli apa? Beli pacar. Kami lagi ada promo, kami lagi ada promo. Beli dodok. Senpak RGB jodoh. mau? Gak deh. Daraga <laughs> setrum. Keren, <laughs> Pak. Sempak RGB, Pak. RGB, nah, RGB no party. Keluaran letter apa tu? Zon protokol zon, jangan hotel di jalan. Hotel malah ini, ini yang gak tahu. tahu, gue tahu. ini yang gak gak gini. Ya, ya, ya, ku tak ku tak. Ya, ya, ya, ya, parkirnya parkirannya pak. parkirnya gini ya? sekali yeah, atasnya atas <laughs> cari putang, kan? masuk, oh, masuk bali waduh tuh oh, selain kamarnya -kamar gimana nih? kamarnya gak bagus Event bagus wih bagus yeah, nih. Halo. Hey, halo halo oh, om halo, bang. mau ngapain om? om om mau ngapain kamarnya ya kamarnya ya kamarnya <laughs> bagus gak? oh kalo sunsetnya <laughs> <ini>, bagus nih iya <laughs> yeah. iya sunlightnya <hari> <laughs> mama lemon aku Pak. <laughs> Kalian di mana? udah di bawah. Iya, yuk, jalan. Eh, aku masih di kamar mandi. Eh, aku tersesat. Dan, dan. Pemuda tersesat, <laughs> tersesat di kamar mandi. <laughs> Pemuda tersesat dong. Oh, aku ke tiara Waduh-waduh. Yah. Ya enggak. Ya takut dah. Anti cilet argan. Aduh. Minum, ya, minum dulu kita minum, minum Aku ikut dulu. Minum-minum. Enggak jadi mobilnya oh, eh. putih, minum ada Mbak, Mbak, ya, Mbak, ada Mbak, aku, aku mau tungguin. Eh, eh, kita jual, eh, bisa diminum. minum beneran lo ada yang beneran bisa diminum enggak? bisa diminum enggak? Gimana, gimana, gimana? Gimana, gimana? Nah, gimana, bisa Gimana, gimana? Gimana, bisa bisa diminum Minumannya, oh, Pak, bukan orangnya. Oh, ini keren, keren, keren. gimana? Oh, ini tanda tanyanya. Mana yang bisa diklik? Bisa, bentar coba nih. First person terus ke... oh iya, uh -huh. iya, iya. Anu oh, kameranya gitu. agak ke bawah gitu. Ah, hmm. keren ke bawah. Bentar, tanda tanyanya belum muncul lagi Nih, nih, nih. Aku salah, kan, harusnya beli dulu. Kan aku di pick up Bisa, bisa udah, oh, bisa Pak udah, udah, udah, udah, udah, udah, tuh, udah, udah, tuh udah, gitu. hmm. Sebelah kiri, sebelah kiri enggak bisa enak bang bang enak bang Enggak <gulau> bisa aku ketinggian kok dari dalam bisa ketinggian saya bisa masaknya aku coba deh eh eh ya ya ya oh, resort resort Yo, yo. resort yeah. Yeah. Yeah. tadi udah resort kan? eh rumah rumah rumah kiri kiri kiri. kita eh, si bagian, kue. bagian kiri dulu ada apa ini? Tukar foto copy. Foto copy. Eh. Wih apa nih? Nah, ini malah sempit sekali. Waktunya di sini nih. Kambing ganti. ganti. tikus. kali ini ada yang ses. Wih dimasukin dong. No. Ada travel lewat jalan kian. Diampu warga nah, yang ada. <ganti> Apaan ini? Busan. Oh kos kosan kan? Kos putri ga? Kos putrika? Chat wow. Chat sesat chat. Halo selamat datang di Blue Doors. Oh ini bukan ya? Siap. Oh yeah. salah, bukan Blue Doors. o oh, kan dua kalau dua bacanya Blue Doors. Oh ini balik ini banyak Bukit -baik sawah ya? Benar kan suku biru. O-nya 2 bacanya. U. Nah ini ada, ada restoran nih. restoran Restoran. Keren. Bali Resort. Wih. Restoran kalian cakep. Ini cakep, ya. gitu nggak bisa di sini shot. Cakep Pak mantul sangat mantul sekali Oh sebelahan sama itunya gimana nih update ini oke enggak oke okay. sekali oke okay, batu mantul minus minus ngebungan lagi update-nya minus minus pantai, pantai kuta minus tempat <susir> <9. p> <susir> <susir> <susir> ini <Ay>, kok <maksudnya susir> <much better susir> <Kau> bisa... <susir> bisa ambil minumnya itu ya tadi ya Iya aku apa apaan enggaknya tapi ku mau beli nggak boleh <laughs> katanya aku kira pintu loh ini mana? enggak <laughs> <tuk> ya. <susur> oh itu namanya kamu kena prank <tuk> oh ini ada gang lagi sini mana? hey mana? oh iya tembus yang tadi kayaknya <tuk> ya, iya. resort kalau ada motor bisa lewat sini yeah. uh, uh. iya ya kalau ada motor nanti juga update motor Nanti, nanti, nanti, nanti. Oh, masih nanti sampai nanti. Budi, eh, budi, eh, Itu parkir dulu ya, mundur, mundur, mundur. Nyaman, yes, iya, iya, iya, iya, kosong iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kosong kosong kosong kosong terus terus terus nah ambil kiri kiri kiri kiri oke, kiri mata, kiri oke, nah sepuluh juta pak harga sepuluh juta, <laughs> <laughs> juta menuju jalan kaki aku kembali nah. okay. itu lurus tembusnya mana tuh oh ini di jalan yang tadi oh. oh itu tuh nanti balik hmm. wah perumahan mana oh iya nih sebelah kiri perumahan oh, iya. tapi dua. Dua, dua, dua bisa dimasukin nggak bisa bisa nah, bisa, kan sama, oh, bisa oh bisa wow. Wow. Oh. bisa wow bisa lampu bisa dimasukin bisa dimasukin bisa dijalanin lampunya bisa dimasukin <coughs> dia <coughs> eh, masak lo masak, masak, masak, masak tapi bau apa? E. Memang. Eh, lampu, lampu. Lampu. lampu. Entar, next, uh, next update tiba-tiba bisa masak beneran. Wah, pemoenya Masak air. Kamar mandinya kayak mana? Tuh ada tuh. Lagi di sana. Wow. Tuh handuk dia orang enggak tinggalkan, Pak. <laughs> ada handuknya tuh. Nggak, jalan <kuh> lagi Jalan, Kayak jalan Jalan, jalan Nggak mau, aku maunya naik Ah, oh, si Innova Maksudnya maju, mobilnya Maju, maju, maju Oh, mobil <kuh> Mobilnya jalan Punya kaki, po Susah Eh, Leo <laughs> kan? <laughs> <laughs> <laughs> Oke, mantap Tikungan yang sangat mantul Sambilnya, poh, teracet mobilnya nggak bisa Bisa, bisa oh, oke okay. Oh, bisa, <laughs> bisa Nah, ini sebelah kiri ada pos polisi nih Oh. Kalau di dunia nyata tadi udah bengkok, Pak. Mobilnya pos polisi, iya, oh, yes. ada orangnya lagi kah? Kayak mbak mbaknya tadi enggak ada, enggak ada, enggak ada. Baru oh, kanan kiri, kanan kiri, mantul, mantul, mantul, mantul. Kayak kita balik lagi. Ay kiri kiri ini kiri nih ntar ke ini belum jadi itu ada resort kiri cuman belum jadi oh situ jadi yang pembeli tipe nih tipe nline wah siap-siap oh bisa di sini juga oke mantap sudah eh tadi otg kesini nya naik kapal iya ini kapalnya jalan atau enggak kapal kapal atau langsung teleport langsung teleport oh nih pelabuhan barang iya lah aku tadi Iya perabungan nah, ketapang Tapang. Nah, oh, ini tahu. tadi ya, ketapang ya. Nah masuk. Itu di ujung ada ke apa sini, itu? Bang, ke sini bang, sini. Nah, nah. mana? Nah, ini kapalnya. Eh kemana? Oh di sini. Oh mobilnya ya, aku apa? Aku balik lagi. Mobilnya masih ada. Ya, jalan jalan jalan jalan. Di mana ini? Oh di dalam sini. Yeah. Eh eh. muat tujuh orang. Muat oh, ga? Eh. Muat. muat muat. Aku nggak mau. Oh bisa bisa ada rgb nya mantul speaker ya. speaker rgb oh ini speaker <laughs> mantap dangdutan kita pak mau boleh boleh betar. <laughs> <laughs> jangan jangan udah malam dilempar warga aku gena-gena lu mantap ini kan kira-kira lo panjolanya lagi bukan ini masih ada lagi di tempat baru nih ada sesuatu yang baru ada lagi, apa lagi apa? nih Serius. ada lagi anda ada tuh iya iya <tanku> masih ada di sini kita oke okay, volumenya dikecilin aja nanti kena copyright <tanku> <tanku> <tanku> emang bisa dikecilin <tanku> Gadi ini di ini disetting volume gamenya oh bisa volume game. Oh iya. Oh iya. Teng tak teng Nanti diganti pomu aja. Kepisi. Putar <laughs> eh, Tempat ku oh, kantor kucingnya hilang ya? Ya, atau gimana? Ah, apa? Kantor kucingnya hilang ya? Iya, itu hmm. kena bukan apa? Bukan kena copyright cabut ini cabut kerja sama sih guysnya. Oh, gitu. Kukira mau di-update bisa dibuat kerja di situ atau gimana. Itu masih bingung deh kalau kerjanya. Aku punya uang ternyata. Terus sadar oh, aku ini sama larinya apa nih. di tambahin belum belum itu itu masih masih rada rada-rada sajen dong di sebelah itu ada kayak ada no atau apa tahu itu sepertinya sebelum... predator wah oh, oh pak buat enggak ada pager eh baru ya ini. ini ini ada sesuatu yang baru benar benar wow apa tuh sebelah oh itu koma uh, ini depan apa nih baru, eh, baru, wah ada sepur, ada sepur, ada kereta, sepur kelinci, e, itu orangnya <laughs> <krupang linci laughs> gitu. wah mana sebelah kanan, eh, oh, kereta. Iya. kereta kereta, awas kereta, Kereta. <Guncah> mantul. kereta mantul mantul ada siji uh. eh, apa? ada si C. C. oh iya kita oh iya, <tuk> oh, iya. kenapa jadi gitu gimana oke kan? oke mantul itu keretanya mantul. setiap berapa menit datang gitu? Uh, 3 sampai 5 menit Uy. oh itu, ini pemancingan Pak Giyo iya Oh ada kaki, aku ternyata belum naik. <laughs> kaki enggak naik. Enggak bisa. Bisa. Nah, aku yang hitam deh ikut. Oh. Eh, nah. Kita jadi kereta, geng Aduh aduh aduh, aduh. kereta. Mantap. Oh, ada kereta lagi, ada kereta lagi. Oh iya. Ada kereta lagi di depan. Tabrak, gua oh, bisa. Kita duel sama kereta? Duel. Duel. Oh. L -l -l -l -l -l -l Lolo, lolo, lolo, lolo. waduh pak pak pak waduh pak pak pak ini POV kalau ketabrak kereta po kayak gini seram banget gini nyangkut <laughs> nyangkut enggak nyangkut enggak lama-lama jadi juara yang paling segitu sih gitu bum, doang bum. lah terus ada berapa bakofi itu udah gimana nih oke okay. keren besok update tak tertunda lagi ya yeah. <tun> nah, itu yang lebih bagian apa tadi apa uh, kita naik susah tadi mana tuh huh? yang pertama itu loh Oh itu GW eh GWK apa, apa sih nalot, nalot. bukan tanah tanalot <tun> <tun> itu mau rencana mau dibenerin atau emang dibuat gitu aja? dibuat ekstrim. buat gitu ekstrim ekstrim. oh ekstrim mantul. jadi ini diuji di coba skill. eh ptw ini kan jadi bludus nih berarti kos putri kos putra enggak ada ya? enggak tetap ada ini oh, ini tetap. sebagai. oh bludus bludus. biar ada semangat lah kalau eh. ke ke tempat ini gitu loh ada hotel gitu kan iya mantul tidak ya Oke okay. gimana nih oke okay, oke okay, oke okay, ya? sekali di sini mau ada apa Hai ah, ntar aku bisa Jogja tembus Yogyakarta Halo bisa tembus kan kau bisa ke <laughs> para pencari eh, para pencari apa namanya kalau bagus para pencari jodoh <laughs> <laughs> aku udah aku dulu tuh kocak kau mau Kak di kepala aku nih ada satu, di pundak ada satu itu <laughs> bewan mah kereta, kereta, kereta, mana kereta mana? Unggung kereta kereta kelinci ini kereta oh, kelinci jake kelinci jake jake naik kereta eh, kok bisa tidur? ini relnya oh, so kereta tuh, iyo iyo iyo iyo tiraaaak buss oh, wah serem guys jarum sampai ya. kalian terpada kereta wih eh, mati tak syak oh kira -kira. tidak kok kira mati kok kira mati kau <tuk> eh bisa sih mau kayak gitu mati bisa, jangan, ya. jangan jangan jangan <tuk> entar bisa. yang main cenggung semua ada barbar rocak bisa bisa, <tuk> bisa. bisa. ntar tambahin yeah. deh tambahin deh tambahin biar ada challenge dikit. boleh oke okay, siap Yada. aku naik bapak induk. oke okay, sekian Terima kasih ya bang orto mau bikin Terima kasih kak mau bikin teman ah boleh sudah sama, aku udah iya sama-sama Korto, -sama. sama -sama. Ardian, ada Alpha, Bang semua semuanya semoga ya si Dedi bisa maju terus ke depan amin amin amin amin amin, amin. amin. amin. past dulu, past dulu udah, ngecek-ngecek oke, endingnya gini ending penutupannya <toh> sangat manteng <toh> <toh> oke okay. Ya, yeah, terima kasih. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Bye bye. Bye. -bye.